Bahagianya pagi-pagi melihat Abang El bersama Sasa Lagi ngemil bareng tuh Abang Bikin kita ngiler di puasa pagi ya hari ini Begitu so sweet-nya Abang Udah kayak orang dewasa aja Berdua nonton Youtube tuh Abang Waduh Senengnya apalagi Papa biang yang bahagia Mas Ali, thank you, makasih ya Thank you Udah nyempetin What? hal ada di sini Bismillah, amin, amin, sehat-sehat kuasa lancar Halo Alisa <laughs> Mali <sama> Ali nih iya <laughs> momen so sweet antara abang dan Sasa kakak Sasa membuat kita di pagi hari ini menjadi seneng tingkah lucunya dan gemoynya Abang emang selalu bikin salvo terutama mama Lesla lover yang udah nggak sabar kasih komentar tentang kegemoyan abang R ini simak entar gimana menurut kalian terkait hal ini two three four do duck that tune one two three four do dust that tune